Sayang doa-doakanlah selalu Biar hubungan ini jauh terpisahkan Hakinkan hati kita tetap dekat sayang Satu nama dalam hati ini saya. akan terganti Sampai matiku sayang